Welcome back to my YouTube channel, Tisha Hermawan. tutorial makeup tapi aku akan bikin tutorial gendong bayi secara M-shape karena kita tahu rame sekarang di TV di sosial media, ada salah satu artis Indonesia yang lagi dipantengin banget e, gaya asuhnya gaya parentingnya siapa lagi kalau bukan Nikita Willy nah, orang-orang ini lagi hype banget pengen gendong bayi seperti Nikita Willy menggendong bayinya nah kalian pengen tahu kan tutorial gendong baby M-shape itu seperti apa so stay tune terus ini aku kasih video yang pertama kita siapin kain gendongannya ini aku pakai yang model ring sling Nah, ini aku pakai mereknya Kadilmi. Lalu tempatkan ring sling tepat di bahu, lalu lebarkan kain di punggung, bawah lengan sampai ke depan dada. Lalu masukkan ujung kain ke dalam ring dari bawah dan pastiin kainnya rapi dan tidak terpelintir. Lalu angkat ring bagian atas dan masukkan kain ke ring bagian bawah Tarik kain sampai ke bawah Lalu ini aku akan melebarkan kain di ring atau kainnya ini tuh diurut sampai tidak terlipat di ringnya. Jadi nanti ketika kita mau e, tarik atau seretin atau longgarin itu lebih gampang karena kainnya nggak terlilit. Kelihatannya sih agak ribet tapi believe me ini tuh enak banget gendong pakai gendongan model ring sling seperti ini. Nah ini ketika gendongannya sudah ready dan sudah siap dipakai Nanti bayinya tinggal dimasukin ke dalam situ Pastikan lagi tidak ada kain yang terpelintir atau terlilit Oke ini aku akan pakai Halo. anak aku sebagai Namanya contoh bayi oh, iya. secara M-shaped Nah ini pertama kita gendong seperti ini Lalu kita ambil kakinya kita masukkan dulu ke gendongan lalu kita akan buat dudukan dulu jadi aku akan dudukin dia di kain uh, yang bagian gendongannya itu nah di bagian ini aku akan adjust uh, posisi duduknya anak aku itu bokongnya atau pantatnya posisinya itu harus lebih rendah daripada uh, kedua lututnya dan di sini juga aku akan adjust uh, seret atau enggaknya kainnya Nah setelah uh, sesuai, aku akan lebarin kainnya. Aku akan tarik ke arah pundaknya dia ke atas. Nah, aku tarik sampai ke pundaknya. Nah, ini anak aku ngajak bercanda. Lalu aku akan letakkan tangannya dia keduanya di dada aku supaya aku lebih gampang lagi untuk uh, tarik kainnya itu ke arah pundaknya. Nah ini udah selesai seperti ini. Ini tinggal aku seret-seretin lagi, aku adjust lagi. Nggak nah, perlu terlalu seret. Pokoknya dia sama kita sendiri itu masih bisa ngambil nafas. Nah seperti ini dan udah tangan kita bisa bebas. Ngapa-ngapain kita bisa melakukan kegiatan yang lain dengan dua tangan gitu. Nah ini karena anak aku udah bisa duduk mandiri jadi tangannya dua-duanya keluar Kalau misalnya bayi yang masih newborn atau belum bisa duduk mandiri lebih baik tangannya di dalam ya Selamat mencoba, so guys. Segitu dulu video dari aku. Jadi, itu tadi adalah video tutorial menggendong bayi secara M-shape. Buat kalian yang pengen tahu, manfaat menggendong bayi secara M-shape itu apa aja, nanti kalian bisa baca di description box, atau kalian juga bisa searching di Google, karena di sana banyak banget artikel yang membahas tentang manfaat. Menggendong bayi secara M-shape Oke, okay, semoga video aku Bermanfaat dan kalian suka Jangan lupa like, comment, subscribe And aktifin tombol notifikasinya Biar kalian tahu video-video baru Yang aku buat Segitu dulu dari aku, see you next video Thanks for watching, bye bye